Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Channel Bambang Sripno Kali ini akan belajar bersama Berbagi ilmu sitrena Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Untuk kegiatan pembelajaran Belajar bersama-sama Yaitu mempersiapkan Kegiatan ANPK Untuk anak sekolah dasar Bahasanya kita ketahui bahwa pelaksanaan NBK nanti akan digelar simulasi pada tanggal Untuk tingkatan SLK pada tanggal 30 Agustus sampai 2 September 2022 Namun untuk kegiatan NBK sekolah desar nanti akan dimulai pada bulan Oktober Sebelum kegiatan simulasi dan geladi maka kita harus mempersiapkan perangkat-perangkatnya maka kita persiapkan perangkat yang akan kita gunakan terlebih dahulu kita harus membuka web ANBK nya kita ketik web ANBK kemudian kita masuk kita tulis 66. Kemudian kita ketik passwordnya, kemudian kode keamanannya kita masukkan. Ini merupakan dashboard web ANBK kita. Yang pertama kita cermati, di sini terdapat pengumuman yang selalu update. Untuk itu kami sarankan untuk proktor maupun penanggung jawab selaku kepala sekolah Wajib memelihat semua yang ada pengumuman di web ANBK ini Karena beritanya selalu update yang akan selalu kita ikuti nanti dalam pelaksanaan kegiatan ANBK Dalam mempersiapkan ANBK nanti Maka kita harus kita persiapkan dulu, yaitu pada segi ke data sekolah. Dalam data sekolah ini, dalam identitas, di sini ada data sekolah. Yang wajib kita perhatikan adalah status pelaksanaannya. Di sini mandiri atau online, modanya pelaksanaan online atau semi-online. Ini wajib kita pilih terlebih dahulu. Kalau ini sudah disesuaikan dengan kondisi sekolah kita, maka kita lanjutkan ke tim teknisnya. Tim teknis meliputi penanggung jawab selaku kepala sekolah, proktor maupun teknisnya. Ini harus diisi lengkap. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur ini harus ditulis Sebetulnya infrastruktur ini sudah terkoneksi dengan Dapodik. Apabila Dapodik kita, Dapodik kita dalam sarana prasarana alat dan saprasnya sudah terisi. Kemudian sudah sinkron. Nanti di sini akan muncul sesuai dengan Dapodik kita. Jumlah komputer proktor 1. Jumlah kepentingan laboratorium tidak punya. Jumlah komputer klien. Untuk siswa, milik sendiri ada berapa? Yang pinjam ada berapa? Ini ditulis keadaannya di sini, disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Apabila belum terupdate sesuai dengan Dapodik, maka ini dapat dirubah. Caranya diklik, kemudian diganti akarnya. Kalau sudah diganti, kemudian disimpan di sini. Simpan nanti di sini, udah otomatis diganti. Tim teknis sudah, infrastruktur sudah. Kemudian kita masuk ke asesmen nasionalnya. Ini kita klik. Di sini ada penjelasan, fakta integritas, komputer proktor, pengaturan sesi, cek lengkap data, kartu login. Yang kita persiapkan adalah fakta integritas ini. Ini kita klik. Nah, dalam fakta integritas, di sini ada penanggung jawab. Kepala Sekolah, Proktor, dan Teknisi, dan ini kurang satu adalah Pengawas. Apabila dalam tampilan web BK Bapak Ibu belum terisi seperti ini, maka caranya adalah kita tambahkan di sini, kita klik tambah, kita klik tambah, kemudian kita masukkan nip, nama, dan kita pilih tugas. Tugasnya apa? Itu nanti cara mengisinya seperti itu. Kemudian, ini akan tampil di sini. Ini adalah untuk mengedit, dan ini untuk menghapus. Demikian yang perlu dipersiapkan dalam persiapan ANBK tadi. Yang pertama adalah fakta integritas, yang kedua adalah uh, data sekolah, kaitannya dengan infrastrukturnya yang disesuaikan dengan kondisi sekolah, yaitu kepemilikan komputer, baik komputer siswa maupun komputer proktor. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.